Oke, eh, kita mencari obat tradisional. Seperti apa ini. Kita mengikuti tokohnya ini. Ini obat untuk penyakit kuning. Ini obat tradisional yang luar biasa. Ya, ini tradisional. <tuh> masih luar biasa ini masih alami hutan ini pohon pecah pohon bejaka, nah ini bejaka, bejaka asli Kalimantan, luar biasa. Ini pohonnya, ini untuk oh, berbagai macam penyakit. Seperti ini pohonnya bejaka. Ini kalau dipotong airnya mengalir. Kita ikuti, apa selain becakah tuh, untuk kayu, obat, penyakit, kuning, atau liver. Bilangnya manjur, obat tradisionalnya ada. Nah ini kah banyaknya kah ya. Ih, tuh. Tuh, banyak mengurangi kolesterol diabet manis khusus ya. <laughs> butuh <laughs> Selih di Kalimantan ini masih luar biasa, nah, itu itu bercakah semua itu yang seperti ini, pohonnya merambat lur. lima mm. Nah ini ini, ini yang sudah dipotong ini. ini apa? Apakah benar menang alir? Nah ini. Nah, keunikan ini, pohon pecakah kalau sudah dipotong? Ini bisa 3 jam mengalir terus, ini masuk nah, masih menetes terus, padahal kurang lebih satu meter aja. Ini kalau dipotong bisa mengalir kayak gini. Nah, ini enak, nih, langsung dimakan ya. Ah. Hmm. Hmm. Hmm. Oh my, Allah. Inilah alang Kalimantan masih luar biasa. Hmm, kayak air. Mineral. Ada manis-manisnya gitu. Nah, ikuti. Suhunya ini. Kita tahu suhunya ini luar biasa ini yang baju hitam nih uh, ini atau alang <tangan> eh bener ini udah ini kalau dijual laku Laku keras. Hmm. aja. Sangat sulit mengenali obat yang satu ini tadi. <tuh> Sangat sulit sekali. Neng jadi suhunya aja bisa lupa ya, Bang Ini mutar di pinggir jalan lagi, ini masih jenai. jati Belanda ini sangat lurus ini tingginya bisa dua belasan meter ini di samping jalan ini ada yang besar satu drum lebih sini terkenal namanya sungkai belum dapat ini pohonnya ciri-cirinya keluarnya kulitnya putih dalamnya kuning itu kayunya kecil telur asin, telur. Telur asin. persis telur asin daunnya gak ingat masih jalan Oh, lain pasak bumi. Itu dicari umbinya. Duh, itu lain bejakan loh mas. Bisa juga diminum itu. ini daunnya kecewet sembelikan obat pilok coba ini? juga kecewet hmm? hmm? kan ngerti? hmm hmm calon kades hahaha calon kadek ini kita mempromosikan ini apa namanya pak? sembelikan sembelikan, oh. sembelikan. Nah, ini konon khasiatnya e, apa buat apa ya, tadi? Pilak -pilak ubat pilek. Mungkin untuk orang dewasa boleh, untuk anak-anak boleh -anak mungkin. Anak-anak ya. Hmm. Kalau orang dewasa enggak mampu ya. Budrek Ubat <laughs> pileknya putih. Hmm. Nah, kalau di hutan enggak takut, Enggak usah nggak takut lapar ini. Kalau kita kenal yang lain. Masih. Hmm. Nah. Enggak anu ya, enggak ada. kecuali akar tuba. Dia enggak ujar di para tuh. Gitu.